Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti lovers di Loveverse serta Leslie love Loveverse dimanapun kalian ready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 Baiklah para sahabat selalu manapun kalian berada untuk mengawali perjuangan kita di pagi yang cerah ini di Jumat yang berkah ini ada sebuah kabar spesial dari tabloid Nova official di akun Instagram pribadi tabloid Nova ini mengunggah sebuah postingan kabar mengenai kecewa yang mendapatkan penghargaan di ajang ida 2021. Kita lihat di sini sahabat ya sebelumnya ada kalimat kansen sedang dituliskan sahabat Nova kini fokus mengurus rumah tangga. Dan mengurangi kegiatan Karena sedang hamil, Leslie Kejora mendapat penghargaan dari IDA 2021 Seperti apa ceritanya? Sleeve left Tuh ke pertama kita lihat Leslie Kejora dinobatkan jadi penyanyi dangdut seolah wanita terpopuler di IDA 2021 Kita lihat ke slide berikutnya Malah kejaran meraih penghargaan penyanyi solo wanita terpopuler di Indonesian Dangdut World 2021. Wow, ini sih suatu kebanggaan banget ya untuk kita semua. Alhamdulillah, berkat dukungan, berkat support dan doa dari fans Jalty Leslar yang selalu saja kompak dan solid mendukung yang terbaik karya-karya dari idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga ke slide berikutnya. Intinya bersyukur Alhamdulillah justru sayang masih jauh dari sempurna Masih banyak belajar lagi tapi dikasih apresiasi yang luar biasa Sama Indonesian dangdut World Wow memang luar biasa banget ya didalisis selalu saja menyampaikan kalimat-kalimat yang sangat luar biasa Lagi dan lagi diberikan tanggung jawab yang besar Karena ini menjadi apresiasi dan tanggung jawab juga untuk bisa terus berkarya ke depannya lagi-lagi dedak lastennya menyampaikan sebuah kalimat yang penuh makna Dan kita lihat juga ke slide berikutnya Pokoknya terima kasih banget penghargaan ini Aku persembahin buat keluarga, anak, dan suami Itulah kalimat yang disampaikan oleh seorang Lesti Wow, emang luar biasa banyak persambahannya Mudah-mudahan rumah tangga idola kita selalu berikan kebahagiaan dan dijauhkan dari orang-orang yang selalu memfitnah, yang selalu tidak baik kepada Leslar. Di sini, kita juga bersahabat, ya, banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari para fans sejati, yakni dari akun Moza Azura, mengatakan dalam kolom komentar. Alhamdulillah artis banyak prestasi Tinggal nunggu hasil di Indonesian Music Award Dan di Indosiar Ajang penghargaan lagi Lupa namanya katanya persahabat ya Tepatnya persahabat jadi di Indosiar Akan kembali ada acara yang sangat luar biasa juga Yaitu Kiss Award Persahabat yang akan tayang Yang akan hadir di bulan Desember ini Mudah-mudahan di DLSD Mendapatkan piala penghargaan kembali Amin Ya Rabbal Alamin dan ke kabar selanjutnya ada sebuah unggahan spesial juga nih semalam dari kak vero walanda warsabat yang mengunggah sebuah postingan video bersama rizky bilal di lokasi syuting. Alhamdulillah kakak bilal bisa kembali syuting JWB 2 dan bertemu dengan kawan-kawan teman-teman akrab dan teman-teman sejatinya. Di situ kita lihat warsabat ya postingan Pak vero ini diunggah kembali oleh kakak Rizky pilar dengan sebuah kalimat yang dituliskan. Gak kelihatan udah mau punya anak gua kalau lagi ekspresi begini WKWK aduh cute banget ya <laughs> Kayak seperti anak-anak aja nih kakak Bilar mudah-mudahan saja selalu menjadi imam yang baik untuk lesti Kejora. Postingan tersebut ini di repost kembali oleh Angkil Rossi Anuskel Leslar24 Kalimat caption pun dituliskan Iqbal lagi ketemu ama omnya Hahaha <tuh> katanya tuh Aduh cute banget ya Hingga banyak tanggapan komentar juga diberikan Banyak respon juga yang diberikan Dari para fans Yakni dari akun Instagram Purwanti Hidayah54 kalau cewek emang beda sama cewek osas, kalau cewek punya anak dua juga gak kelihatan. Kalau cewek punya anak satu, kalau gak bisa ngerawat badan, semua akan melar <gocratic> Emang ini cute banget persahabatnya, emang osas ada-ada aja kelakuan yang selalu membuat kita kita bahagia Dan berikutnya, perhatikan juga persahabatan. Di sini sebuah postingan juga nih dari igasnya Rizky Bilar semalam mengunggah sebuah postingan kunci dari Lamborghini ini kontaknya ya wow <gifat> apakah ini Lamborghini ya sudah dipastikan ini adalah Lamborghini kita lihat aja ke unggah berikutnya masya Allah. Warna orange Lamborghini, persahabat ya Dipastikan ini sudah milik Rizky Bilar Dan kita lihat di kalimat ketsen yang dituliskan Ngeri kali lambok. bentar lagi ada yang ganti nih, Rizky Bilar Tuh, sudah dipastikan ya Lamborghini or orange ini sudah milik Rizky Bilar Masya Allah, persahabat ya Berkah-berkah berkat berkah selawat juga Mudah-mudahan saja Idola kita selalu lancar, selalu dimudahkan urusannya. Amin, robbal alamin. Kita lihat di kolom komentar, banyak tanggapan yang diberikan juga, yakni dari akun Ayu Rangga Ganti apa beli lagi ini? Masya Allah, berkah terus. Amin. Kita lihat di jawaban komentar dari akun Amir Down Citizens, mengatakan diganti lebih tepatnya karena yang kuning kemarin juga masih tahap percobaan dan kalau yang ini juga masih percobaan kalau pas dia beli wow <laughs> luar biasa banget ya harus dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun DD.met17 mungkin kemarin ketemu Rudy Salim sudah deal sekaligus pembayaran wow Memang luar biasa banget ya adalah kita berkat seolah Langsung aja nih Lamborghini-nya dimiliki. Masya Allah, mudah-mudahan rezeki selalu lancar dan selalu berkah. Amin. Dan kita lihat juga, inilah sang pemilik Lamborghini warna orange. Luar biasa, baiknya ganteng yang nih ya. Dan semalam juga rutinitas malam Jumat, kakak Bilar ini tentunya olahraga main sepak bola dengan kawan-kawan dan timnya bersahabat ya Masya Allah Dan semalam juga tentu kakak Bilar main sepak bola tidak ditemani oleh istri tercintanya, dedek Lesti bersahabat ya Pokoknya banyak banget nih dukungan dari fans sejati dan teman-teman terdekat kepada Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat ya Ada sebuah kabar nih yang mengabarkan bahwa Tentunya soal akun-akun haters yang memfitnah DDN kakak Bilar Alhamdulillah kakak Bilar dan indahlasi kejuaraan serta pengacaranya Ini sudah mendatangi Kapolda metro jaya sahabat Yang mudah-mudahan segala urusannya dilancarkan postingan ini ini diunggah di, uh, di wartahot yang direpost kembali oleh akun lestari lovers. Ada kalimat kalian juga yang dituliskan Bismillah ya bumil pak mil Semoga diberi kelancaran untuk proses akun-akun yang udah ketelaluan Selama ini kalian diam aja dan sabar banget Sabar juga ada batasannya Ada waktunya harus take action Dibiarin tambah melunjak Ini di garis bawah hipersahabat ya Diam Tentunya ada batasnya, sabar ada batasnya Sekarang tentunya Waktunya tidak dan kakak bertindak Mudah-mudahan segala urusannya dipermudah Amin Bayang juga tanggapan komentar yang diberikan Dari postingan tersebut Yakni dari akun Triwah Yunian, Skor Dennis, Mengatakan dalam kolom komentar Bismillah Semoga dengan cara ini Bisa bikin mereka jerak Dan untuk pelajaran ke yang lain Agar tidak seenaknya fitnah atau hate comment ke orang yang sama sekali tidak pernah menyakiti siapapun Semoga Les dan Lars selalu dikelilingi orang-orang baik dan tulus. Amin Ini luar biasa banget ya Komentar yang sangat positif selalu diberikan dari fans Sejauh di Les dan Rizky Pilar. Dan kita mendapat pelajaran juga bersahabat ya Ini ada contoh Untuk kita semua jangan sampai menggunakan sosial media bersahabat ya Untuk tidak baik Perhatikan dan tentunya dijaga jempol kalian untuk menggunakan sosial media dengan baik Dan gambar berikutnya juga hmm. Ada sebuah posting yang bersahabat ya ini cute banget yang diunggah oleh Papa Rich Sebelumnya ada sebuah pertanyaan nih Tanyakan sesuatu pada saya kata Papa Rich bersahabat ya Rekom tempat paling romantis di Turki bang Wow, kita disuduhkan vitamin bahagia semalam persahabatnya ternyata yang paling romantis Di tepi pantai dan lesi kejora Rizky Pilar ini melakukan keromantisan kekiutan yang sangat luar biasa Dan kita lihat ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh Papa di Dimanapun bisa jadi romantis kalau perginya sama pasangan kita Katanya tuh Masya Allah banget ya digandeng langsung aja oleh kakak Rizky dan dia diajak lari aduh kasihan banget jadi Lesti masih lagi hamil main lari larian sama seorang Rizky bila semangat tercintanya jadi Lesti tentu oh, cute banget ini diripas kembali oleh Anke Leslar underscore C ada kalimat kesan juga yang dituliskan nah lo udah jam bubuk nih katanya tuh langsung dikasih aja nih vitamin bahagia oleh Papa Riz persahabat ya dan kita lihat juga di kolom komentar, banyak tanggapan komentar yang luar biasa Ya, ini dari akun instagram ladustri 314 Kau baru ngeliat dapet dari mana, say? Ada ketinggalan berita juga nih Tentu ini diunggah oleh Bapak Arit Persahabat ya Banyak sekali bertanya, rekom tempat paling romantis di Turki bang Langsung aja disuguhkan vitamin bahagia Langsung dari adalah kesayangan kita dan selanjutnya, aja ya kita lihat juga sebuah kabar yang tentu membuat kita bahagia banget ya Dari Indosiar langsung semalam menginfokan bahwa bakal hadir acara hut Indosiar yang ke-27 tahun nih Wah, kita nggak sabar banget ya, mudah-mudahan Lesnar bisa kembali tampil lagi nih di panggung Indosiar Dan kita lihat ada sebuah kalimat cancer info juga yang dituliskan Hai, Indosiar Mania! Sudah mulai biasa dihafalin tim song untuk hot ke-27. Indosiar nanti, keren banget kan para anggota BOD bawain lagunya? Wow, sangat banget ya! Siap-siap, sambut hot Indosiar, sambil joget bareng! Dia 4 tahun, Lia, dia 4 putri, Lidarara, Lidamel, dan Lidania. Yang tentunya akan memberikan kejutan spesial nih di hari ulang tahun Indosiar yang ke-27. Mudah-mudahan, saja Indosiar juga menghadirkan Lesti dan Rizky Pilar. Amin ya Robbal 'Alamin. Dan selanjutnya juga ada sebuah postingan persahabat ya Ini cute banget ya Ini momen ketika di acara IDA Indonesian Dangdut World 2021 Percobaan ke 1 mau mic ya kakak Bilar <gifat> Rebutan mic bareng lesti nih Aduh cute-cute banget ya Emang idola kita ini beda banget sama yang lain Kelakuan ada aja yang membuat kita ketawa bahagia Perhatikan di video ini Rizky bin tentu ingin mimiknya di awal si kejora tapi nggak dikasih persahabat ya perhatikan tuh. <laughs> Ini cute banget dia membuat kita ketawa bahagia Aduh, Masya Allah banget ya Diripas kembali oleh aku Leslatlove underscore Ada kalimat karsen juga dituliskan nih Idola gua mengecapek Katanya tuh bapaknya mau mik emaknya mau piala Aduh, emang luar biasa banget ya idola kita Dan kita lihat juga komentar lain Diberikan dari akun Putri Manis Anissa. Ada-ada saja Yumin, gue sampai sakit perut yang ketawa Katanya tuh, <laughs> Kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Adi Anskornani kalian yang edit siapa sih Kalau Dini dan kakak lihat pasti ngajak mereka tuh <laughs> Emang cute banget ya Warga Konoha selalu ada aja Tentunya video-video cute dari Lesti dan Rizky bilang. Selanjutnya kita lihat juga bersahabat ya Ini tentunya makin gak sabar aja melihat Dede Elasti dan Kakak Rizky Pilar hadir Di ajang acara IMA Indonesia 2020 2021 Yang akan hadir hari Senin nanti tiga hari lagi tepatnya persahabatnya Live di RCTI jam 6 sore Mudah-mudahan idata kita memborong piala penghargaan Jangan sampai lengah, jangan sampai tentunya kendor Streaming terus bersahabat yang lagu-lagu Dede Elasti di langit musik Mudah-mudahan tentunya bisa membuahkan hasil yang sangat positif dari LSD bawa pulang, pulang piala penghargaan Dan sudah dipastikan idola kita LSD Kejora akan menjadi bintang tamu di acara tersebut Wow, kita lihat nih di kolom komentar aja Banyak nama LSD Kejora nih yang dituliskan, yang tentunya support oleh Fans-fans sejati leslah dari akun Mama Harian mengatakan bismillah, lesi kejar borong piala amin ya rabbal alamin. Tuh cute banget ya dukungan, selalu kompak dan solid dari orang-orang baik. -orang bismillah lesi kejora borong piala senangat selimut dari dedek tuh. Wow, luar biasa banget ya. Para fans sejati mudah-mudahan saja tetap kompak dan solid mendukung yang terbaik karya-karya dari idola kita.